Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi Allah kesehatan dan banyak nikmat yang telah diberikan. Adapun dengan perjalanan kita ke Kalimantan Barat ini, badan kapal Quran membawa dua ribu lagi, dua ribu lagi maknanya ini adalah pengiriman yang ketiga. Jadi total sudah tiga kali dua puluh ribu. Jadi total ada enam Nah enam ribu ini karena kita paham dan menyadari bahwa jangkauan daerah di Kanwilantar Natar ini sangat luas. Oleh karena itu kita bagi menjadi dua tim. Tim yang pertama itu di daerah Pontianak kota, kemudian ke Ketapang. Dan ke Kayong Utara. Adapun tim yang kedua meliputi beberapa daerah jauh lebih banyak e, sasaran yang dibagi sampai ke Mempawah, Singkawang, dan e, Sambas. mudah ini menjadi kebaikan untuk para wakil dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Distribusi yang sudah teman-teman lakukan Ternyata Total puluh 60000 yang sudah kita berikan Masih sangat jauh Bahkan boleh dibilang masih kekurangan Nah untuk itu Di tahun 2022 Kita berinisiatif untuk membuat proyek baru Untuk Kalimantan Barat Sebanyak seratus ribu Al-Quran dukungan yang support dari para wakil kami tetap tunggu insya Allah semua bantuan semua wakil dari para wakil ini kita berikan kepada pihak yang sangat membutuhkan untuk itu kami doakan menengah ini jadi pahala mengalir untuk para wakil semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wa